Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sedulur-sedulurku Dimana anda berada Untuk kesempatan kali ini Saya Berada di Kawasan Jatisrono Bagian timur ya, Bagian timur lagi Bagian utara Itu tempatnya Di sebelah utara Klinik Dokter Ida Klinik Dokter Ida dan oke sedulur-sedulurku di mana Anda berada saya ingatkan untuk Anda untuk menjaga kesehatan Anda untuk minum air putih yang banyak untuk menjaga imun Anda dan di sini saya lewat di kawasan sebelah utara sebelah utara di yaitu tempatnya di jurusan jati Porno ya dan si saya melihat ada mie ayam dan bakso Dan spesialnya di sini ada mie ayam bakso keju Aku penasaran nih, ada bakso keju Ya, sekali lagi untuk sedul-sedulku apabila Anda lewat di jalan raya Jurusan Jati Porno, Jangan lupa untuk mampir berkunjung ya, berkunjung di mie ayam bakso keju dan lebih tepatnya yaitu di sebelah utara klinik dokter ida klinik dokter ida sebelah utaranya dan untuk tempat ini dari kecamatan jati serono yaitu diantara uh, 5 kilo 7 kilo ya dari kecamatan jati serono sekitaran 7 kilo 5 kilo yaitu tempatnya yaitu penggadian kalau dari arah monok ini itu belok ke kiri kalau dari arah slobimo belok ke kanan dan tidak lama-lama kita langsung aja masuk ke ini bakso mas sastro bakso mas sastro juga ada nih. bakso mas sastro dan spesialnya ini ada bakso keju Baru tahu ini, bro. Bakso keju baru di sini tempatnya. Bakso keju, hai, oh, hai, <laughs> bang. Penasaran, bang penasaran hai, hai, penasaran hai, hai, hai, hai, hai, apa hai, bang hai, hai, dulu ini sih nasieng paling laku biasanya guys bakso bom ngalih kurang terus mie ayam yamin nasieng mie ayam sih brand ngalih yang ini guys mie ayam yamin biaya mie ayam yamin terus bakso keju kas oh ternyata di sini ada mie ayam yamin kas jawa barat guys mie ayam yamin kas jawa barat aku pesen dua porsi nih ada bakso Aku yang belum merasakan itu bakso keju, belum pernah. Terus ini satu porsi berapa, Bang? Pokoknya sing urat niku 13, oh, urat keju 13, nggih. Nah, iso bakso biasa 10.000. Biasa 10.000. Ya, ini yang mie ayam porsinya rata niki. Porsi, porsi masih standar, 12. Guys. Masih standar. Terus sini? ini buka jam berapa ini, Bang? Bukak jam berapa? Bukak nggih jam 11 atau jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya siapa kalau tahu Jumat, kan saudara-saudara kita mau mampir ke sini gitu kan biar, biar tahu bukannya jam berapa gitu. Kalau Tuh. Jumat bukanya malam. Kan? Paling jam 16. Kalau hari Jumat jam satu Guys. Jam hari Jumat jam satu bukannya. Habis sholat Jumat. Dan sekali lagi ya saya informasikan tempatnya di sebelah utara eh, Dokter Rida. Sebelah utara Dokter Rida tempatnya. Untuk sedulur-sedulurku jangan lupa anda untuk mampir di bakso yang baru aku tahu, bakso yang baru aku tahu ya. Bakso keju dan juga mie ayam. Di sini mie ayam ada yang khas dari Jawa Barat, itu mie ayam Yamin. Pokoknya menunya daripada yang lain. Di sini ada berbagai macam varian. Ada bakso urat, ya, ada bakso urat, juga bakso keju, bakso kop. Di sini tinggal kita tinggal pilih. Dan aku penasaran banget sama bakso keju. Ya, sekali lagi untuk seluruhku di mana Anda berada di kawasan Jatisrono dan sekitarnya, jangan Anda lewatkan, jangan Anda tinggalkan untuk mampir di bakso Masastro itu berbagai macam varian bakso di sini dan juga berbagai macam varian menu mie ayam itu jalan raya jurusan Jati Porno. dari Kecamatan dari Kecamatan Jati Serono itu sekitar lima kilo tujuh kilo Tempatnya kalau dari Kecamatan Jatis itu di sebelah kiri jalan Pokoknya dari klinik Dokter Ida itu nggak jauh ya, paling 5 meter lah dari, dari klinik Dokter Ida itu paling sekitar 5 meter Dan sini masastronya masih meracik ya meracik bakso pesanan saya Buka udah lama nih bang? Buka ya terlebih hampir setahun. Hampir setahun? Januari. Dari Januari. Nah, Terus pengunjung gimana nih pengunjung? Ya lagi musim hari ini ya lumayan lah untuk hmm. lah buat makan hari-hari. Hmm. Nah, ternyata juga udah ini loh udah terkenal di sini. Udah banyak yang mengenal. Udah mulai mengenal mengenal ya keluar pesen pakai GoFood juga bisa oh yang males keluar katanya pesen Je, pakai golputar saya ini ya linknya saya ini ada ya, di deskripsi di bawah ya Di antara bisa komen dan oke okay, sedulur-sedulurku jangan lupa untuk mendukung channel ini ya channel Karno Tanding CS dengan subscribe like komen dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video videoku yang selanjutnya. Bang, ini kok masukin YouTube? nggak apa-apa, nih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak oh, YouTube apa apa-apa. Tidak apa-apa. sama apa-apa. Tidak apa-apa. apa-apa. Terus pengunjung di sini kebanyakan cewek tua atau setengah tua gitu bang. Kebanyakan apa ya, yang berkunjung berkunjungnya? Mayoritas. Yang penting sih kadang ya anak muda ya banyak. Kadang ya setengah tua juga ada. Terus di sini guys tempatnya juga nyaman kok. Tempatnya juga nyaman dan di dalam pun juga nyaman dan dengan desain itu lesehan di sini mah. Jadi begitu nyaman buat kita bersantai dengan menikmati bakso dan mie ayam. Tinggal kita tinggal pilih. Dan di sini yang paling spesial itu bakso keju. Paling spesial. Dengan porsi seharga delapan ribu, kita bisa, sudah bisa menikmati mie ayam dari Khas Jawa Barat. Oke okay, guys, pesanan aku sudah jadi. Pesan aku sudah jadi. Gimana kita coba? Aku penasaran banget dengan bakso keju. Sangat penasaran. Oke. Okay. Oke okay, guys, penasaran Memang bakso keju. Bakso, kalau pak, masih salah. Oh. yang pencinta sambel harus pada sambil kecinta sambel harus pada sambel ini pasti keju di dalamnya keju di dalamnya <Song> di dalamnya keju suratnya di sini isinya ada satu dua tiga tuh lima Asli, daging sapi ada pakai kucing-kucing. luar biasa! Hai, kucing, tas biasa Dan seterusnya ke mana andare berapa jangan ini ya jangan ragu-ragu untuk mencoba bakso keju sangat luar biasa rasanya di sini ada ini bedanya amami yang biasa ini yang biasa yang lain. Ini pakai abon. apa kelapa ini? Pakai abon. Ini yamin di atas Lingkungan sini bisa wash tapi udah pas banget. dan porsinya pun porsi banyak guys porsinya banyak-banyak porsinya banyak-banyak Good. Good. Kamu rugi guys Kalau udah mencobain Ini ayamnya Bang Sastro Rugi itu bener-bener Luar biasa mantu Dengan harga cukup terjangkau anda sudah bisa menikmati mie ayam yang rasanya sangat luar biasa. Karena ayamnya pun banyak-banyak Ayam, Aku gak pakai sugar karena tadi ini basuh Nyamin Pas dari Jawa Barat Dan oke Sebelum-sebelum Anda berada Saya ingatkan kembali Jangan Anda lewatkan Jangan Bila Anda lewat Di sekitaran Arah ke jurusan Ke Jati Porno Jati ya, Arah ke Jatipurno. Untuk mampir ya mampir di bakso miayang Bang Sastro ya, yaitu dengan bakso keju menu bakso keju dan cukup sekian video kali ini dan saya akan kembali untuk mendukung channel saya Karno tanding CS dengan Lee subscribe, like, komen ya dan bunyi jangan lupa bunyikan loncengnya biar enggak ketinggalan video-video ku yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam, warahmatullahi